Oh gitu, ya. jadi Bapak ini sakti lah Pak ya? Ya, enggak juga Bapak bisa melihat mereka? Enggak, enggak. Merasakan mereka? Ya kadang-kadang Baru-baru itu saya sering melihat bayangan Bayangan? bayangan? Ya. Bukan wujud yang jelas? Nah, hitam aja Bapak masih ini, sering ada seperti informasi-informasi gaib gitu oh, Ini okay. mau kejadian ini, mau kejadian ini di masa yang akan datang, enggak, enggak, oke. Okay. Jadi yang sekarang bapak rasakan itu apa sering sesak dari pagi sampai kadang-kadang ya, karena -kadang sekitar jam terasa jam sembilan sampai jam isak gitu, habis isak kalau udah tidur saya bangun pagi enak hmm. jam 10 jam 10, berapa? Oke, okay. bapak masih bisa ilmu silatnya? Uh, saya yakin saya bisa karena saya dengan menjalankan mata merasapin udah pake pilih aja dok, jadi udah mm -hmm. bisa ngerakin mm. jadi kalau jurus harimau, langsung bisa jurus harimau kalau ya, pengen jurus ya dengan saya bayangin karena kiri saya udah baik kenapa? ya seperti mau bergerak-gerak <laughs> ya. udah. waduh <laughs> sering mimpi buruk pak nah beberapa hari ini menjelang datang dokter saya kan nunggu-nunggu banget nih <laughs> saya sempat diarah ke Singkawang kemarin jadi, tadi malam itu mimpinya itu yang saya mungkin paling jelek, saya bilang karena saya lihat anak saya yang perempuan itu di luar pagar pintu ini itu yang saya bilang, akhir-akhir paling gerak beberapa hari saya terlalu mimpinya jadi, Ayah, gerak ini gerak sendiri oh ini gerak sendiri? kalau saya kendali kan bisa, tapi saya biarkan dia bisa bergerak sendiri yang kiri ada rasa panas ini pak? iya panas? iya yang kiri pernah di Rukia oh pernah di Rukia pernah di Rukia kata Pak ah, Haji kebetulan dok biarin aja jinnya bagus kita masih Ya udah biarin aja ya gak <tuk> usah lah dok, panggung aja di punggung saya dok, kalau jikir, kalau sholat itu habis sholat <tuk> lah jikir itu kadang-kadang berat? Uh, panas? Ada yang, ada yang gerak gerak ada oke ya sudah lah, ayolah kita mulai pak <tuk> Bapak ini ingin bertaubat, lah ya, Pak. Ya, bertaubat ingin membersihkan diri sekarang. Ya, Semoga lah, melalui rukai ini, Allah mudahkan dibersihkan dari jin-jin yang menumpang ini. <tik> <tik> wa annahu kana okay. rijalum minal insi minal lakum in ashabi Ayo ikut saya masuk Islam oh. hmm? mau ndak oh. ah, iya ya saya datang ke sini tidak ingin menantang tidak ingin menyakiti saya ingin mengajak kamu masuk Islam وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ Wa maa khalaqtu wal insa illa liya'budun Inna islam Inna islam islam Inna ddina Ayo ikut saya ke dalam Islam Hah? Kamu yang dari hutan itu, Hah? Jadi? Oh. Ah -ah. jadi kita harus bertarung dulu. Oh. Harus ngalahin kamu dulu. Oh. Oh, ya udah. <laughs> Saya izin bu ya? Ngajak bertarung katanya nih? Ah, jangan. entah bu, tenang aja. Saya tidak akan... Dek, jauh, Dek. Dek. Adik. Kata, kata istrinya, jangan bertarung. Kasihan nanti ada yang terluka. Dek. Saya pun ke sini tidak ingin menantang kamu sebenarnya. Saya hanya ingin mengajak ke dalam Islam. Bapak ini sudah bertaubat, dia tidak ingin kamu ada di badannya oh. lagi. Oh. Hmm? ndak mau? mau. Oh. <laughs> Ya udah. Ya, coba kayak gimana kesaktiannya coba. Mana kesaktiannya? Oh, oh. oh. ya. Yeah. masuk kamera Hadi Pengen adu kesaktian Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islau hal yawma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islau hal yawma bima kuntum takfurun Faham tak kamu? Oh Paham tak? Kamu tak akan bisa menang melawan ayat-ayat Allah Itu yang harus kamu tahu Ya? Ya tak? Nah, itulah, sudahlah. Ya? Nah, Ayuh, ikut saya masuk Islam nah, Ayuh, duduk, duduk nah, duduk. Nah, duduk, duduk Kita ucapkan syahadat nah, Ayuh, kita ucapkan syahadat Ikuti saya Ashadu Allah Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah selamat datang ke dalam Islam Ha ah. Ah, ah, bagus ah, ah, ah, Alhamdulillah Terang ya ha? Terang yeah. Alhamdulillah Terang Terang tak terang yeah, Subhanallah Alhamdulillah Ayok kita datangkan banyak cahaya lagi insyaAllah Allah nurus samawati wal ard Allahun nurus samawati wal ard Allahun nurus samawati wal ard Allahun nurus samawati wal ard Kamu suka itu? Ah, subhanallah. Senang sekali kayaknya. Alhamdulillah ah, sudah masuk Islam. Allah selamatkan kamu dari Jahannam. Dah sekarang pergi ke masjid ya. Situ ya. Masjid mana? Oh masjid sana ya. Dah boleh. Ya lagi pergi sana. Pergi silakan. Pergi ke sana bergabung dengan. Ya subhanallah. Masya Allah. Istiqlal, Pak Setengah sadar ya, Pak? Setengah sadar Setelah ya? Saya biarkan itu uh -uh. Saya takut kalau saya kembalikan lagi Nanti saya gak bisa apa-apa uh -huh. Dan nangis seperti ini Saya pernah ajak anak saya Subuh-subuh Di masjid itu nangis gak Tertahan kayak gini hmm. oke okay. Masih ada yang dirasakan, Pak? Ayo kita cek lagi pak, mungkin lebih dari satu mungkin. Hmm. Hmm. Kamu yang ilmu sila juga. Oh, ayo ikut saya masuk Islam. Seperti yang pertama tadi. Hmm? Ayo. Mau tidak? Oh, mau di, di, di test dulu? Oh! Oh, yaudah. Ha. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun Islawhal yawma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islaw hal yawma bimma kuntum takfurun paham paham nah. ayo kita masuk islam mau ndak ah duduk duduk ah duduk duduk ndak usah takut ndak usah takut ndak usah takut, saya takut ayo kita ucapkan syahadat ]enta. ikuti <tut> saya I I ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah alhamdulillah ikut ke majlis sana tadi ya ikut temanmu ya dah fasubahanalladhi biadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Ayo ikut saya masuk Islam huh? lah, tidak usah kita tidak perlu seperti ini. Saya datang. <Rapp Christians> Ayo kita masuk Islam. Ul hadhi sabili aduulillahi ala basiratina, wamanit tabani, wa subhanallah wa ma ana min al musyrikin. Ah. ya udah silakan keluarkan kesaktian kamu kayak gimana uh. Uh. Uh. ah gimana kesaktiannya Sudah. Ayo kita masuk Islam. Ayo. Kalau kamu masuk Islam, Allah akan membalas kamu dengan surga. Kamu tahu surga? Ah, mau ndak? Mau. Ayo kita ucapkan syahadat. Apa nih jurus? monyet kah jurus kerak oh monyet apa kucing harimau seperti oh ya ya ya ya ha nah, percaya percaya ayo harimau ikut saya masuk islam nah, ikuti saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah. Alhamdulillah Ah selamat datang ke dalam Islam Pergi ke Masjid Harimau ikut temanmu tadi ah -Ah, di sana Ya silakan Subhanalladzi bi malaku kulli syai'in wa ilaihi turja'un Uti suh Uti suh Apa beratkah kepalanya? Hah. Masih? Masih terasa berat? Ibu? Tidak Apa yang dirasakan sekarang pak? Masih terasa Masih terasa? Di mana pak? Di kepala Oke Abang, ndak ada rasa apa-apa? Nda, -apa? ndak ya? Alhamdulillah ini syaiton yang rajim. fil laili wal nahari, wahyu samiul alim. Wallahu ma'sakna fil laili wal nahari, wahyu samiul alim. Ayo ikut saya masuk Islam, oh. ya? Ikuti saya. Ah. Ashhadu ash Allah, Allah ilaha, ilaha illallah, Allah. wa ashhadu ash anna Allah. Muhammadan Muhammad. Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, pergi ke masjid. Silakan. Ah. Subhanallah di bidadhi malaku tu kuli syaitan ilya turjong. Masih, Pak. Masih pusing. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ayo ikut sama masuk Islam. Ayo ikut sama masuk Islam. Haduh Kamu terikat kah? Baratul min Allahi da'ai wanaya Lala zina arowatul min al-mushrikiin Baratul min Allahi wa rasulih Lala zina ayatul min al-mushrikiin Baratul min Allahi wa rasulihi Lala zina aению Lala zina a fr choices kita coba lagi Bismillah <coughs> Ashhadu Ashhadu Ashhadu Allah. <Sessuruh> Allah al al al al Yo, kita coba lagi. Ashadu, alla Allah. ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Allah. Muhammadan Allah. Rasulullah. Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah nah, ya, pergi ke sana lagi Ikut temanmu Ikut temanmu ke sana? berapa? 5 ya? 5 4? 4 apa 5? 4? 5? yang udah syahadat saya dulu juga baca buku-buku itu buku, buku apa pak? buku ilmu jarum ini namanya rumah Ramadan kita mau jarobat iya masyaallah masih ya Pak ya masih terus di mana Pak laki di tempat oh, sini oke okay. oke okay. wala hu nasaka fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim wala hu masaka fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim Walahu fil layli nahari, wa Kamu yang paling sakti Ya Ya udah <coughs> Saya tidak ingin menantang Saya ingin mengajak kamu masuk Islam Jadi, gimana? Mau tak kamu terima Islam? Wis, okay. Kakek gimana kesaktiannya? Coba per coba perlihatkan kepada saya. Mana? Kalau cuma ngaku-ngaku tu ya, tidak percaya orang. Mana kesaktiannya? Kakek gimana? Itu aja Oh iya iya iya, iya. Gimana coba Bisa mengeluarkan hati hmm. Nah, gimana? Coba keluarkan api Itu apinya Mana? Nah, coba lagi Nah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 Saya datang ke sini Tidak Tidak Ayo ikut saya masuk Islam <coughs> Saya akan minta kepada Allah <coughs> Untuk mencabut kekuatan kamu Kenapa kamu? Hah? Kamu diikat. Siapa? Siapa yang ikat? Ya, ya, ya, ya. Ya, Manusia nih terikat. Dah. Ayo ikut saya masuk Islam. Nah, dahlah. Nak saya. Yau ikuti saya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah InsyaCA. alhamdulillah ah pergi ke majlis sana ah yang sana ikut teman-temannya subhanallah di biadih malaku Minum Pak, minum Pak, santai-santai nah, Pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Banyak. Ini biasa, saya biasa ya, saya pilih Oh ya? Apalagi ditambah. Yeah. Iji, Iya masih takut tambah eh, ini kan pahki mm -mm. sawas was jadi waswas ya pak tambah ini itu, itu karena, istri saya karena saya menjelang karena saya mulai di sekolah ini itu tajud mengaji malah gangguannya makin nah, ini. makin parah loh ya. mm. namanya solat <laughs> saya bahasa solat untuk jikir aja yang saya baca kul kul tiga saya tanya anak saya tadi bapak udah baca al falak belum Hai, hmm. lupa, baca itu pun saya lupa <tipun> <tipun> Tapi saya terus hai, hai, hai, hai, hai, pak hai, hai, hai, hai, hai, oke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alhamdulillah Kamu orang tua itu yang dari hutan itu apa bukan ayo mana yang paling kuat yang paling sakti di badan ini Mana? Udah masuk Islam? Oh, di luar badan? Dia ngikut bapak ini juga? Apa? Dia tinggal di sini? Oh, dia yang paling sakti Walahuma saka'na fi'l-layli wa'an-nahari wa huwa'al-sami'u'l-alim Kamu kah? Ah. Okay. Haa ah, Kamu yang katanya paling sakti tu <laughs> oh. Kamu dah lihat kan saya dari tadi disini? Haa hmm. ah -ah. Ayo ikut saya masuk Islam hmm. Sakti hmm. Boleh dites berarti <laughs> Coba ya ah. Coba Bismillah Waduh oh. Waduh Apa? Panas Kenapa? Dingin oh, Tangan saya dingin Waduh Ouais, Masya Allah Dah dah dah. Dah ya? Uh, saya tidak mahu kayak gitu. Ndak perlulah. Nah, makanya. Saya cuma mengajak masuk Islam aja. Oke? Okay? Ayo ikuti saya. Asyhadu allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Rasulullah. Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat Ilham. datang ke dalam Islam Alhamdulillah Yuk mana lagi yang masih kafir Biar ay, sekalian Hei hei hei hei Hei Ashadu Allah Ilaha illallah wa asfadu anna muhammad da'ar kalian islam, islam, islam, islam, islam, islam, semuanya ya allahu akbar, allahu akbar ah, masjid ah, wuh, hu Allah, Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Astagfirullah, Astagfirullah. ah. oke, okay, alhamdulillah <laughs> bapak nampak tadi bapak, pak ya, gak tahu ya sadar, pak, saya sadar, setengah sadar ya gak tau sama sekali dia yang dia ngendali Oh. oh no, no, no. Ya yang di rumah nanti dulu. Yang kita fokus di badannya dulu. <offended> Masih ada, Pak. Wala humasaka na fil nahari wa huwa sami'ul alim. Wala humasaka na fil nahari wa huwa sami'ul alim. Wala humasaka na fil nahari wa huwa sami'ul alim. keluar yang ada di badan ini keluar dari badannya tinggalkan dia sekarang keluarlah mulut keluarlah muntah atau sendawa fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Fasubhanalladzi biyadihi malaku kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tepuk pundaknya. Ya keluar, ya keluar. keluar, semuanya keluar. Masih, Pak. Kepala, ya kepalanya. Ayo kepala, ya. yang di kepala. Ah. Qala huma asaka fil laili wan nahari wa huwa as alim wa lahu wa alim ayo ikut saya masuk islam ayo ikuti saya Ashadu Allah ilaha illallah wa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah. Nah, langsung pergi ke masjid. Pergi subhanalladzi biyadihi malakutu kulli Tarautu <inaudible> Ah. Ah. <tuk> tangan Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Bismillah. Mm. Oh. Oh. أَوَلَمْ ير الذين كَفَرُوا أن السماوات وَالْأَرْضَ كان تردكن ففتقنما ففتقن مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ففتقنما فَلَا ففتقن ما فلا Tak apa-apa. Allah itu maha pengampun. Ayuh ucapkan syahadat. Ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dah pergi ke majid. Ikut teman-temannya, semuanya yang sudah masuk Islam pergi ke masjid. Oh. di Iya ya, Pak. Gerak sendiri. Apa terasa sakit tadi? Sakit. Sini, seperti tangan kiri, tahu nanti kalau saya lagi, bergerak, yeah. bergerak, kemarin malah so, tuh, dari depan sakit, Bilang, bergerak, kebindah, itu itu jinnya biasanya kalau kita dikir atau kita sholat atau kita baca Quran terus kayak ada yang gerak-gerak itu tuh jinnya pak? Ya, yeah, Allah a'lam. Biasanya itu. Oke, okay, kita cek lagi. Bismillah. Wala huma sakana fil laili wal nahari wa huwa samiul alim. Wala huma laili wan nahari wa huwa samiul alim. Wala huma laili wan nahari wa huwa samiul alim. Walahu ma sakan fil laili wal nahari Wah huwa sami'ul alim Kamu yang disitu? Yang bikin kebal itu? Oh yang di kepala. Ya udah Ayu kutsal masuk Islam Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladhin ahadu min al-musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladhin ahadu min al-musyrikin diraatun minallahi wa rasulihi ilalladheena hathu minal mushrikin innad diina 'indallahi alislam innad diina 'indallahi alislam wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kamu mau bergabung dengan mereka Ikuti saya hmm. Ashadu Masih awalam yaradladina kafaru anna samawa tiwal arubak anna wal konfa fatah nahumafa fatah nahumafa fatah nahumafa fatah nahumafa fatah nahumafa fatah nahumafa fatah nahumafa fatah nahumafa fatah nahumafa fatah nahumafa ف تما سقما فقما قما ada pusaka kah di badan ini, hah? Ha? ada pusaka. Wa idah wa ko ala kaulu alayhim ahrajna lahum al ardhu kelimuhum inna amruhu ida arada shayana yaqulahu kun fa وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دابة من الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا لَهُ كن فَيَكُونُ <coughs> baik kita ucapkan syahadat ashadu <San> ilaha illallah ashadu as-salamu alaikum pak pak Ah. Sudah masuk Islam mereka? Okey silakan pergi yang sudah masuk Islam, pergi ke masjid sana. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Astaghfirullah. jadi panas apa panas? masih berdebar masih berdebar? panas bedanya abang? ada getaran di sini sini ya getar? Oh. yang muntah tadi itu oke oke yuk pak kita cek lagi pak masih kuat kan pak masih enggak, apa apa kan? enggak nah. ada agak enak semuanya nih malah ringan pak? iya alhamdulillah nggak sesak ini nggak nggak kaku iya saya tidak ngitung sama yang di luar pak ya dia kayaknya, dia nunjuk-nunjuk gini pak iya. yang di rumah kali katanya dulu di rumah ini banyak, ada ulang nah, tadi yang saya tarik-tarik itu saya panggil talis, bila tambang dulu saya pernah narik dari rumah adik saya, waktu saya di lukian setengah jin itu yang dulu saya pernah narik, putus itu masuk pesan oh, itu kayak, rasa Lalu kayak tambang gitu menarik, pak? iya, 8 jam kali dokter bantunya yang begitu nah itu cepat oh, yuk pas, pas saya tarik itu ah, cepat, cepat dia ah. bapak nariknya susah tengah mati oh basah kayak banyak terus kayaknya penuh dalam perut masya allah saya takut ya karena saya juga dari kecil hari dok ya ya, ya. ya pak ya pak saya kira ada pusaka di badannya biasa orang sakti sakti gitu tuh naruh pusaka tuh di misalnya pedang apa gitu tarik jadi pas yang keluar itu tariknya gini bu ah gitu, atau di gini ah gitu Pus pusaka yang gaib maksudnya oh. rasanya kayak ular gitu pak ya panjang ya udah sekarang ini apa yang dirasakan pak? di kepala masih, Aha tapi sudah lebih ringan jauh jauh dan mm. terakhir kayaknya saya sadar karena waktu saya ditusuk pake pake itu kan suami istri oh pesawat, makanya saya bilang saya langsung mikir merintahkan yang ini juga Aa. ajak istrimu ajak istrimu iya iya iya oh gitu Masya Allah tapi bukan bapak ngelihatnya pak ya iya nggak ada Aa. sama sekali <laughs> gerakan dia iya aja. bapak ngikuti aja gitu Aa, ya iya udah yang di sini masih terasa ya? yuk kita cek bismillah Walahu masakana fil laili nahari wa huwas <Sess> samiu alim fil laili nahari wa huwas samiu alim fil laili nahari wa huwas samiu alim fil laili nahari wa huwas Ayo ikut saya masuk Islam Aishhadu Allah Ilaha Illallah Wa ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah Allahu Akbar Ah, ok Waktu itu apa yang Bapak rasakan? Maksudnya Bapak merasa enggak wujudnya bentuknya kayak gimana gitu, Pak? Ya. Cuman, Cuman saya itu lah, dok saya nggak tahu mau nah, muntang saya Kalau mereka datang atau mereka bergerak, saya masih bisa melawan mereka istilahnya. Uh -huh. karena Saya nggak mau, mereka nggak bisa. Heeh. Uh -huh. Saya biarkannya semauannya. Kayak tadi saya sempat ditarik, -ditarik ke sana itu dong. Iya, tadi tuh. Ah, itu benar-benar saya sempat ditarik ke sana. Saya cuma masih bisa berpikir, masih bisa mengendalikan otak saya. Pasti di sana ada yang menarik-narik. Tadi itu Bapak merasa diikat pak begini itu? Iya, diikat di, di, di sini. Pesan tangan saya megang memang, ha -ha. tapi yang terasa diikat di sini, iya. Sama saya menurut, istiqlal saya masih bisa istiqlal dalam pikiran. Dalam dikirkan. pikirannya, nah. ya. Karena nggak nggak full saya dikendalikan. Iya Takutnya saya nggak bisa mengendalikan mm -hmm. malah. <tuh> Kalau saya Barusan Bapak ngetes Baca istighfar Biasanya ada yang gerak-gerak Sekarang udah enggak Coba lagi Pak Iya Pak silakan. Masa kena fil masuk Islam. Uh, Allah ilaha illallah. Wa anna Rasulullah. Nah, pergi ke masjid sana itu, itu saya baca uh, al-fatihah ayat tuh sih terus kalau ya, kalau yang tidak itu masih pernah mendekat sini dan seringnya kalu gitu ya saudara iya Jadi, kayak tadi itu baca kayak, aw apa cawut aja kadang-kadang istri saya baca tahunnya nggak jelas itu sama. Baca bismillah. Dalam salat itu bagaimana baca bismillahirrahmanirrahim Itu enggak. Mish. Aku bilang sedikit apa saya ulangi sama. Sama. Iya. Oke, coba kita cek lagi ya, Pak ya. Iya. Walahu masaka fil laili wan nahari wa huwas <coughs> sami'ul alim.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 Kamu kafir? Ayo ikut saya masuk Islam Mau enggak? Ayo ikut saya masuk Islam Eh, Kamu mau apa? أَوَلَمْ يغ الَّذِينَ كفروا أن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كان تت ك فتقن ما فَبتخنما ففتبتخننه ما فَبتخننه ما فبتخننه Wajjala min fala yuminun. wa wa masuk Islam. Ada apa di perut itu? <tuh> Ayo Kita hancurkan insyaAllah. Wa <tuh> qadimna ila ma'amilu min amalin fajannahu haba'an mansura wa yunazilu alaikum minasemai ma'an liutahirakum bihi wa yudhiba'ankum rijizal syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yusabita bihil aqdam. Faaatallahu bunyanahu minal qawaa'idi fakhara'alayhim Ustaghfu min fawqihim Muatahumul a'zabu min haythu la yashuroon Baratum minallahi wa rasulihi Lalladhi na'ahatu minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa ana muslimin Sudah? Ayo kita masuk Islam. Oh. Ash hadu barat minallah hawalam ya ra ladina gafaru adnasa mawati wal arudaga natarot kon fafatah nahuma fafatah Ashhadu, Ash. Ash. Kamu milik dukun kah? Eh. Kamu milik dukun? Ha? Eh. Oh bukan eh. Kenapa kamu terikat di sini? Hmm. Fasub eh. Baratu min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Baratu min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Bara'atu min Allahi wa Rasulihi Lalladhi na'ahatu min al-Mushrikin Bara'atu min Allahi wa Rasulihi Ilalladhi na'ahatu min al-Mushrikin Ayo kita coba lagi Bismillah <tip> Ashadu alla Allah Ilaha Illallah allah. Wa ashadu, ashadu, Anna ashadu Anna Muhammadan, Muhammadan Rasulullah Allahu Akbar. Nah, dah pergi ke masjid sana. Eh. Fas ya, subhanalladhi bi yadihi malaku kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Eh. tinggalan ayo asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah istighfar Pak astagfirullah masyaallah eh. Alhamdulillah Video ini semoga Menjadi